Halo guys, selamat malam, selamat beristirahat sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan share ya. Terima kasih guys. Siapa tahu menang. Kalau kita nggak, kita akan coba pakai. akan tunjukkan seberapa kuat balmon kita langsung di up nggak usah lama Oke mantap kita dapat balmun semoga kita menang oh. Seberapa kuat balmon kita ya guys ya Asih tahu, muntun kita, kita pakai Balmon, ada Selena, ada espo Rafaela, dan juga Ayah, busa lawan kita, Kadita Alpa Moskow, jelah juga Franco. Berani nggak berani kita pantai aja. mau kus kali jalat kita ambil all troops deployed nah. kita langsung buff. initiate retreat uh, kayak suka so, Aduh, kenapa disampaikan Njir, Kita farming-farming dulu guys Supaya kita cepat kaya Kita langsung ambil buff merahnya Ambil buff merah dulu. An enemy has been slain. Ayo, kita bantu atas. Kita bantu atas. Sepertinya atas sangat kewalahan. Di sini ternyata ada Angela. Kenapa kita nggak ratakan. Anjir. Langsung kita gas. Geprek. Aduh. Aduh disampaikan lagi anjir. Anjir. Kenapa ini. ambil buff dulu habis ambil buff langsung kita ambil turtle aja dengan perlamaan kita ini cepet kaya ya guys ya langsung kita ambil turtle Oh, ternyata ada sampah masyarakat di sini. Langsung kita bantai Initiate aja. Retreat. Aduh, geprek! Aduh, apa-apaan! Ah, Woi, dari tadi disampaikan mulu. waduh kenapa tim kita ini Aduh sial sekali tim kita ini tadi nggak dapat kill disampaikan kita ambil bahwa merah dulu cepet kayak cepet baik initiate retreat Yolah, santai boy tungguin gua jangan lu bersenang-senang sendiri ke enggak kasihan sama temen ini. iya langsung kita ini dapat kill boy kita sikat ambil kita ini Bagus, bagus, bagus. Kita ambil buff dulu, habis habis ambil habis, habis. darah, Kita gaskan lagi, gak usah lama-lama. Uh. Waduh, teman kita emang lumayan bagus ya. Mereka tidak punya pilihan tidak ada yang ngurusin lan dapat peringatan nggak boleh nyerang million setelah langsung kita ambil karton dapet lagi kita Oke Ken duit guys enggak bisa nggak bisa tahan tahan tahan tahan tahan kita mundur ambil bab dulu push boy push push jangan lupa push Your team a Kenapa ya setiap kali bikin video pasti apa yang lagi ya anjir anjir. langsung push push push push push push, push, push boy oke okay, mantap do it. Can't, can't, can't. aduh langsung kita push aja jangan pakai lama mantep dapat wb Oh enggak dapat anjir kenapa ini jelek sekali aduh aduh aduh apiku aduh ngelektah naiki boy boy setiap bikin konten auto apinya ngelektah Your team destroyed a turret. Ternyata emang kentang, HP ini ya. Ayo kita gas ratakan Launch, Kita terus attack. Jangan kelamaan Nanti kelamaan Aku ingin ini boy Lama-lama Kenapa Apa ini kentang sekali ya, ya. Gak bagus ini aku Kita kabur dulu Ayo kita tak kita ambil tato harus ambil tato kita ngebuff ambil buff kita pantai jangan kasih ampuh beginilah kalau gua pakai waldon dua cinta sekali sama Mobile Legends Turtle. Aduh. Initiate oh. retreat. Initiate retreat. Kita ambil buff, habis ambil buff kita kasih tahu. Initiate retreat. yo tektek tektek tektek ayo kita attack ayo thank yo boy launch attack, attack. tektak aduh kenapa pengen jelek sekali ya gila gila Aduh, hpnya gila. Mereka tidak punya pilihan, rata tanah. Yuk, tek-tek, kita tek-tek-tek, tek terus, tek terus. Aduh, teman kita mulai mati satu persatu. Kita akan bantu dari belakang. Kita sodok Aduh sialan anjir anjir enggak ada yang bantu ayah busanya tek, tek tek tek tek tek langsung tek langsung tek langsung tek bantai semua publik bantai bantai kita lot lot lot lot lot lot lot, lot. kita ngelot sialan selenai kurang ajar selena berani-beraninya ambil ayolah tek boy boy Your team the Gah, gila slain. monton air Langsung enak aja. back up launch attack ayo